Nah, nah, Terima nah, nah, ah, nah, kasih. Jangan Oke, gitu Oke. Ini jangan dua orang pakai. kali. Enggak, dua. dua sudah benar. 10, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sudah ya Apa? Terus aku, kali ya. Baru -baru. Nah, nah, menit Satu ya. ah, siklus ya. Memang diulangi lima kali RGB ya. nya Para analisa itu Ini alatnya Sudah di sini ya Iya. Oke. Okay,